doa puasa katolik untuk meminta sesuatu dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin bapa yang agung telah berakhir tugas kami untuk berpuasa menahan lapar haus serta emosi negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain Berkatilah kami agar rindu terhadap ibadah ini Sekarang kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Sekaligus merendah karena kami ingin engkau menolong kami Keluar dari segala permasalahan hidup berat yang rumit untuk diselesaikan Ya Bapak, kami yakin masalah hidup adalah pencobaan darimu Dan engkau tidak akan pernah memberi ujian melebihi batas kemampuan kami Engkau pun memiliki rencana indah Ada saat dimana kami akan menemui terang dan sukacita Biarlah Tuhan membimbing kami untuk selalu tegar dan sabar dalam menghadapi masalah. Biarlah Tuhan mengulurkan bantuan melalui kuasanya pada saat yang telah direncanakan. Kami yakin itulah yang terbaik. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.